Innova High Cross dan Innova Zenix Mobil yang sama di Indonesia dan India tetapi harga berbeda Mengapa simak terus videonya Sahabat Kardua All New Toyota Innova High Cross diluncurkan di Indonesia pada Senin Tanggal 21 November tahun 2022 Dan akhirnya memulai debutnya di India Menurut laporan Autocar India Tanggal 25 November tahun 2022 Mobil ini akan dikirimkan ke konsumen mulai Januari tahun 2023 Setelah pengumuman harga Secara keseluruhan tampilan Innova High Cross hampir mirip dengan Zenix Indonesia. Untuk model generasi baru, Toyota memberikan tambahan tampilan SUV pada Innova. Total ada lima versi berbeda dari Innova High Cross di India, di mana mobil ini memiliki fitur yang berbeda dengan model yang dijual di Indonesia. Pada versi teratas, Innova High Cross dilengkapi dengan shifter, jok elektrik, teknologi connected car, AC dan jok depan berventilasi, sistem audio JBL 9 speaker. Ambient Lighting Multi-Zone Climate Control Dan Electric Gate Selain itu, Innova High cross dilengkapi dengan Toyota Safety Sense Suite Yang mencakup fitur-fitur seperti Land Keeping Assist Blind Spot Monitoring Adaptive Cruise Control Rear Cross Traffic Alert Dan Sistem Penghindaran Tabrakan Untuk fitur keselamatan lainnya High cross dilengkapi 6 airbag ABS dan EBD Kontrol Traksi dan ESP Untuk konfigurasi tempat duduk Innova High Cross mendapatkan pengaturan 7 dan 8 tempat duduk. Pada konfigurasi tujuh kursi, terdapat dua kursi kapten yang dilengkapi sandaran kaki baris pertama untuk baris tengah dan bangku baris ketiga. Dari sektor mesin, Innova High Cross juga tersedia dalam mesin bensin 2000 cm3 dan mesin Hybrid bensin 2000 cm3. Toyota Kirloscar Motor, TKM, mulai mengumumkan harga model terbaru Toyota Innova High Cross. Mobil tersebut pertama kali diperkenalkan November lalu. Tak lama setelah Toyota Indonesia meluncurkan Kijang Innova Zenix, Toyota Innova High Cross di India dan Kijang Innova Zenix di Indonesia memiliki tampilan yang mirip serta data teknisnya. Namun, Toyota India menjual Innova High Cross lebih murah dibandingkan Innova Zenix di Indonesia. Toyota Innova High Cross dijual mulai dari 1.830.000 hingga 2.897.000 rupiah India atau sekitar 346 juta rupiah hingga 548 juta rupiah. Di Indonesia, Innova Zenix dibanderol antara 419 juta rupiah hingga 614 juta rupiah.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 They rise up you drown. They fill Peluncuran Innova High Cross merupakan tonggak penting bagi kami di India dan kami benar-benar tersanjung dengan tanggapan yang luar biasa di seluruh negeri. Kendaraan serbaguna ini menampilkan keserbagunaan sebuah MPV dan dirancang dengan sempurna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ujar Atul Sud, Vice President, Sales and Strategic Marketing, TKM. Seperti Innova Zenix, Innova High Cross di India ditenagai oleh TNGA 2.0 liter 4 silinder bertenaga 186 PS. Toyota India mengklaim, efisiensi bahan bakar Innova High Cross tembus 23,24 km per liter sementara versi mesin bensinnya hadir dengan mesin 2.0 liter 4 silinder transmisi CVT bertenaga 174 PS. Konsumsi bahan bakar Innova High Cross versi bensin mencapai 16,13 km per liter. Perbedaan antara Innova High Cross dan Zenix bisa dilihat dari fiturnya. Toyota Innova High Cross di India hadir dengan beberapa fitur yang tidak ada di Kijang Innova Zenix. Fitur-fitur tersebut termasuk 9 speaker JBL termasuk subwoofer. Kursi berventilasi yang dapat menghembuskan udara sejuk di bagian belakang kursi untuk menambah kenyamanan saat cuaca panas tirai jendela belakang, kursi listrik dengan fungsi memori, dan kontrol iklim multizona. Memungkinkan Anda menyesuaikan suhu secara berbeda antara kabin depan dan belakang. Namun Toyota Kijang Innova Zenix yang berbasis di Indonesia memiliki fitur yang tidak dimiliki Innova High Cross India. Ini termasuk kamera dashboard atau DVR, pengisi daya nirkabel untuk perangkat, pintu belakang yang diaktifkan suara, dan layar hiburan kursi belakang ganda 10 inci dengan konektivitas internet untuk kursi baris kedua. Segala sesuatu yang lain adalah sama, Toyota Innova High Cross juga memiliki fitur keselamatan Toyota Safety Sense, TSS, di dalam paket TSS ada fitur dinamik radar cruise control, land trace assist, rear cross traffic alert, blind spot monitoring, pre-collision system, dan auto high beam. So